Nice sama bro. Mana lagi sih musuhnya? Uh. kaget <laughs> oh, Allah. Cewek so, so. Ah! you got a in me. Ya, yeah, Ma Bro konten kali ini Ocha mau nge streamer-streamer yang lagi live Ma Bro ya Ocha sudah ganti nama Ocha menjadi Ula uh, la. <laughs> Ocha change nickname Oca ini Ma Bro dan sekarang yang lagi live itu ada si Lord Fun ya pro player sekaligus streamer ya Ma Bro yang suka nge live ya Jadi kali ini Ocha pengen tabrakin ya Ocha record. Ya nggak tau sih ini bakal ketemu atau enggak ya Soalnya kan live itu pasti ya kadang delay gitu loh Dan sistem CODM ini juga bukan buat room Tapi fine match Jadi ya kita coba yuk ma bro ya Tapi sebelum itu kalian Mendingan subscribe juga deh channel Nah nih Oce di sini disini ma bro ya Sekalian mendukung konten creator CODM Yang membantu turut serta Ngembangin game kesayangan kita ini ma bro Yuk let's go ma bro Oke okay, dapet nih ma bro saya ramai kali tuh bro. Allah dari kiri ya. Nice, mantap jiwa ma bro. Itu ketemu luaran Mana sih musuhnya? Menghilang cuy. Tidak kelihatan cuy. Nice. Setup setup setup Itu yang 1p itu load plan, bro ya. Nice Nice gue Kaper-kaper kalian ya Ih gila Nice. Eh, kaget gue. Nice sama, Bro. Mana lagi sih musuhnya? Nah Ah, itu lor, kan itu barusan. <tuh> <tuh> Ya Allah, saya lagi malam malah mati kawan-kawan Shotnya denger juga ya Mati, aku melortan di me dibakar mah bro Injak, injak, injak, jangan lupa diinjak gila ini ada tukang engkernya ya sponnya bagus banner disitu dia halo sehat mantap wah dis aku cuy. cuy ah, apa sih kagetin baik Ghost of CODM kok oh, dikagetin Oke deh lagi di mokong. Kita langsung sikat saja ya. Ceber lawan CBR nih. Ceber-ceber-ceber. Ceber. Eh eh. Mantap. Woi santai bro ah itu kebakar ih mati <laughs> kebakar itu silat dia bro kayak lagi ngejoki deh ya ini seperti bukan akunnya nih kalau nggak salah kuno cama dia tuh friendly sama bro eh Mati, mati, mati, aman, oh, aman, aman, aman, aman, oh, adik bokongnya tuh. Aduh dibokong lagi. Allah itu ada orang banyak lo temen gue di situ sok. Jangan biarkan mereka membokongiku. <tuk> <tuk> bujap, bujap. Dorong, injak, dorong, injak, dorong, injak. Uhuh. <tuk> gua bantu, gua bantu tebain bro. Eh. Mana? Wah oh, sakit bener. Eh maling cbr gua dia, maling cbr gua, Sigos. Ini Sigos sakit bener dah. Halo. Uih, <tuh> Allah Wih kaget banget. Allah. Itu siler mata lagi ninjet. Gue fire in Ini asik sih ya kayak gini nah, Kalo bikin konten apa? Frame streamer jadi apa? Ya bukan pake nama wajah gitu loh Setelah pergi lebih banyak juga tapi sih Ah buat amat kagak ada yang mau nginjek teman kita Gendeng bener-bener ada nah, teman kita Mungkir Padahal itu udah ototan lama banget, cuy. Wah, gila. Yang meletupan, mah, bro. Sakit bener, coy. Oke, menang, coy. So, oh! ilus, coy. Sulit, ee. Temennya, ee. Mantap iseng aja sih Ucah begini mabur ya aduh low kill aduh sorry nih Lo, uh, Bang Lord Man, nih sorry gue gue Gu iseng aja lagi dia kan lagi live stream mabur ya iseng aja gitu gue tabraknya dapat. berarti live nya kagak delay ya iya bro, jadi di game selanjutnya ini Ucah tidak uh, ketemu ya. ya soalnya kan ini QDM sistemnya fine match ya jadi ketemunya random gitu Nah yang kamu itu cuma kebetulan aja Ya yeah, bisa dapet eh, Di match selanjutnya Tidak dapet loh cek eh, Gak apa-apa lah Gak apa-apa lah Sg gue Woyude sih gak apa-apa Gak eh. apa-apa sih WSG gue kan mau bro Ayo bro Sorry ya Di atas bro <laughs> Ampun bro, maafin aja deh Gila lah, eh, bro Kok gak mati sih? Ada enggak di atas? Ada dong, ada lagi. Yo mati main di atas bingkel mulu Cik. Dan kita kalau poin sekarang nih. Eh. Okay. Lawannya lawan siapa nih orang udah juga sih. Hmm. Ah, enggak mati dia ma Bro. Oke, oke, oke. Cakar cakar cak lagi ya, Saja masih bertahan menggunakan shotgun. pada map firing range, let me show you how to play shotgun di map firing range. Di bunuh amai dari bengkel lagi ya. Bengkel ini adalah kunci sebenarnya sih ya. Tengah-tengah ini, Udah, gue pokoknya, gue pokoknya gue loh. Oh, no, no, no, no, no. Gua baru kill dua ya. Gua akan berusaha semaksimal mungkin nih eh? menggunakan shotgun ya. Kok mati deh. Aneh loh Kagak satu hit, woi. Apa gue harus pakai HS? Oke. Halo. Ah, gila. Oca udah nungguin parah di situ tuh. Oke, ah, oke, okay. okay, tetap berusaha ya, semaksimal mungkin. Sini, ada orang Sorry, sorry, sorry. Aduh, kenapa gue jadi sorry? Aku mati sekarang ya. Nice sepertinya mereka udah set up ya. Eh itu satu hit woi. Wah, kenapa sih Ocit Markov lo set ganya mah, Bro? Kalian bingung enggak sih kenapa set ganya Ocit Markov padahal kayak udah oke okay banget nih. Nah. Itu kayaknya yang kamu mau. Beh. Itu yang lu mau, Bro. Itu ngapain dah, bocah. Ini orang Indonesia BTW, ya ini Apakah dia udah pasrah dengan Shotgun Ocha Desert ya? Masih disitu lagi dia Eh bukan, eh bukan, bukan Jangan majuin gue please bro, jangan majuin gue eh, Aduh, nge-stuck coi, nge-stuck gue udah udah menang udah menang udah menang <tuk> oke okay, maaf bro ya uh, walaupun di match selanjutnya ocha tidak bertemu ya kan sesuai judul aja ya uh, mau nge streamer gitu pakai nama lain ya biar gak ketahuan kalau ini ocha desert deh ya kan tapi sayang sekali tidak ketemu ya jadi kalian melihat gameplay ocha aja gitu loh mak bro oke okay? mantap Ya oke okay, Mabru seperti biasa Ocha akan bagiin Gunsmith-nya Ocha ya. Nah, ini di Gunsmith kalian silahkan lihat yang ketutup ini Ocha laser taktikannya sebenarnya nggak apa-apa kalau kalian nggak pakai ya pakai granular grip tape juga oke okay, sih. Itu terserah kalian Ocha juga ganti-ganti gitu, masih ganti-ganti Ocha kalau saya berempat ini ya. Dan attachment KRM-nya ini dia. Nah, seperti ini Mabru KRM Ocha. Yang ketutupan ini Mip Laser 5ms sama Speed Up Kill. Ya, nah, itu aja ma bro ya udah ma bro kayak gitu aja Untuk video kali ini ma bro makasih banget udah menonton ya maafin kata-kata yang keluar dari mulut Ocha jika ada yang salah ma bro ya mohon dimaafkan dan kayak gitu aja Untuk video kali ini ma bro untuk kalian yang pengen beli akun cd langsung aja follow Instagram kita jumplin ma bro di sana gak hanya ada akun cd ada game lainnya seperti akun ff, ml, pubg, point blank dan game-game lainnya ma bro tapi kebanyakan di mobile sih atau kalian ingin bantuan pustren langsung aja follow Instagram kita joki titikin kayak gitu aja untuk video kali ini nih appsiuma bro dari semuanya. Yaudah semuanya See you next